Wili Jong Enjing, selamat pagi Yang saya hormati Om Herman, kita panggil biasa Om Herman Dan Tante Sina yang sebagai tuan rumah Terima kasih sudah menyempatkan ya Untuk melanggan tempat Dan waktunya untuk kumpul juga Makanannya pasti hey, panjang, Yang saya hormati panjang. Senior ya, senior Pak Haji Ender, bos, bos, Pak Yaya, Pak, Pak Juana Dan teman-teman semua Selamat pagi semua Sini, saya nah, enggak tahu di musim apa katanya ulang tahun grup. Jalan pagi, pagi, kita bilang jalan Pagi itu Jalpak ya. Tadinya begini, ada historinya tiga tahun lalu kita bingung mau cari grup apa namanya. Tadi mau pakai nama Herman Jalpak. Waduh. Terlalu terlalu terlalu, terlalu ini. Iya, tadi mau pakai parahyangan atau eh uh, petualangan. Tadi di orang Bandung cenah. Jadilah ketemu Grup Jalpak Angklung. Ya mantap. itu setuju. setuju. setuju. setuju. Ya, jadi itu sejarahnya tiga tahun lalu dalam masa Covid kita terus ya kumpul kita nanti. Kita juga punya yel ya. Sebentar kita setelah doa dan sambutan kita ada yel <laughs> yelnya adalah saya bilang Jalpak Angklung semua bilang. Prek, prek, prek. Makin oh. sering, <laughs> makin hebring. Way. Atau Jalpak Angklung. Hobi jalan hobi jajan. Yeah, yeah, yeah. Atau bintang yeah, anggun, doyan jalan, doyan jajan. <laughs> J -j -j -j -j. Mobil yang mana? Mobil yang mana? Voting. Jajan, jalan sang yeah. Hobi jalan, jalan, yeah. jalan, hobi jajan. Hobi yeah. jalan, hobi jajan. Ya? Jadi jadi apa? Uh, tagline yeah, yeah. tagline kita untuk oh, selanjutnya. Yeah, yeah. ini. <laughs> kita latihan dulu Yuk. Ayo ayo berani. Kita Angkat tangan ya, Jampak Angklung, Hobi Jalan, Hobi Jajah. Sekali lagi, Jampak Angklung, Hobi Jalan, Hobi Jajah. <tuk> Makasih beri tangan, oh. Bangkret, Bangkret, ya. Bandar, okay. Bangkret. Oke, hobinya saya kasih ke Om Herman ya. Selamat pagi semua kawan-kawan grup Jalan Pagi Angklung. Jadi, aku cakap sempur, kalau sampai saat ini kita sudah 3 tahun menjalankan di tempat ini dengan selamat. Oleh kasih kemurahan Tuhan juga ya Amin. Kita bisa berkumpul begini yeah. Bukan satu kebetulan Tapi yeah. itu rencana Tuhan untuk kita Berkumpul Amin. ya Amin. Kita mengucap syukur pada Tuhan Begitu yeah. baik Tuhan pada kita orang ya Sudah yeah. melindungi kita Sekalipun tempori ada COVID Cuman nyenggol sedikit aja yeah. Tapi nyata Semuanya sehat walafiat Harap ini Amin. Kita berkumpul Ini semua adalah kemurahan Tuhan Amin. Terima kasih Tuhan berkati semua. Haleluya. Sama-sama. Iya, Ya, kita minta Pak Haji herda atau, atau Pak Yayar? Pak yang senior. senior. Habis-habis <tuk S> ya, ya. <tuk> Ada dua ini, satu memang kurang-kurangnya gitu. bener bener kedua nyetop kita ngomong terus. Pak Haji Pak Kalau Pak Haji, Pak di TV, di TV, atau nggak level ini Nggak Jangan. Ini nggak konsentrasi nih Gak apa-apa okay, okay, ya, ya, ya. Ya. Nah, Terima kasih, terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Hari ini kita semua bergembira Karena terserang saja Jalan sehat Intinya tuh sehat Sehat itu apa? Senang hati nah. Kalau sakit Salah kita kanduran nah itu salah sendiri. A -da, a -da, itu salah sendiri ngajak-ngajak iya gitu, <tuk> <tuk> ya, kalau sakit salah kita kalau makan sendiri salah sendiri <tuk> ada ada akibatnya <tuk> akibatnya ya, ya. ya itu, itu yang pertama pokoknya karena tadi namanya hobi jalan hobi jajan intinya tuh gembira nah bulan ini hari tiga tahun pertama Bui. bulan depan nah. ulang tahunnya ketua ah. Ah. bulan selanjutnya tanggal 15 ulang tahunnya Pak Jenar tadi ah. ah. bulan Juni itu bulan paling Dua. Dua. Dua. banyak makan-makan ah. nah, kita akan perlu bos yang penting bandar bah. Bandar itu lebih besar ya. kekuatannya dibandingkan ya. Bos ya, nah, betul. kedua ketiga hari ini. Ferwal party buat Jatai sahabat kita <kuh> Yopi. <Yeah. laughs> oh. mau berangkat, Berlayar berapa lama ya? Mau jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Oh. <kuh> 8 bulan. 8 <kuh> bulan. Karena Yopi 8 bulan, kita minta peroni aktif. Oh iya. Kone siap oh, ya. Gerakan kita adalah gerakan mengajak jalan pagi seluruh komplek dan semua nanti berhentinya di dua pak <SILENCIO> bandar bangkrut <SILENCIO> nah, ini asinnya, terima kasih om udah menyediakan fasilitas terima kasih juga untuk makannya <SILENCIO> karena intinya Ketawa itu, menambah hormon? Wow. Ketawa hormon apa dulu? Hormon langsung, loh. Karena, beliau nanti habis ini, selain jalan pagi, um, katanya harus sering-sering senam. Oh. Ikan gabus, jangan lupa Ikan gabus <tuk> Namanya senang gabus <tuk> <tuk> Ayu, Biar tahu eh, Bu Adi, eh, Ikan gabus, dengar itu Nanti tanya aja ya, ya Ikan gabus ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, sepat, ikan sepat, ikan gabus Yang makin cepat makin bagus, ikan bagus. Yang bagus juga, juga ikan cepat, ikan lele Udah sesat berteli-teli Ikan gabus kita gembira dan mudah-mudahan kegembiraan ini kita bisa ya. jaga Amin. Menjaga dan menjadi satu hal yang rutin Jadi esensi kebersamaan itu adalah makan bersama Terima kasih Amin. Terima kasih kami ayam biasanya di TV ini membenek lah, apa-apa Demi kita, demi kita dia ya, sudah udah masuk TV itu. Ya, masuk TV itu. Nanti masuk YouTube. Itu. Di udah, di TV, di di masuk TV. Oh, ya. Oh, ya, udah masuk TV. Ayo, keli, pa, pa, kelim, maaf, maaf. <tentu> oh, ya, udah mau akhirnya. Pak Caca mau akhirnya. Nih, Pak Caca. Eh, siapa tadi? Pak Caca? Nih, siapa tadi? Pak Caca? Ya, siapa? Caca? Jarang bisa rasanya. Ya, Pak Papa. Eh, emm, semua saudara-saudara yang tadi. juga. Iya, ya, ya, Pak. Kamu keliru. Saya mau banyak terima kasih Ini udah pada hadir ya. Pada eh, pagi hari ini, satu kemurahan dari perusahaan bisa hadir. Ini kita dengar pada saat saya tahu. Hey untuk salah ya, ingatnya, gitu. oh, ada sedikit makanan okay, Tuh, itu makanan sehat ya vegetarian ya. oh. oh. oh. sehat <laughs> pada sehat semua ya <laughs> eh. itu lelah. terima kasih sama-sama ya. ya. ya. ya, uh. soalnya oke sebelum sebelum sarapan kita lagi ya <laughs> jalpa kampung hobi jalan ya. hobi jajan satu dua tiga Jal hobi, jalan. hobi jalan hobi jajan H Hidup Pak Herman. Siap. Karena ya. anaknya -an -an sama dan dan satu lagi. Jan -jan. Satu sih, Pak. Jan ya. -jan. Jangan jajan duren. Ini kalian